Baiklah persahabatan, dimanapun kalian berada untuk kabar terbaru di sore hari ini Ada sebuah info penting persahabat ya Karena vitamin bahagia di av di channel youtube-nya Rizky Bilar Ini momen ketika Rizky Bilar main sepak bola ya Turnamen Toba Boy, Bilar kecewa dapat piala Kok bisa tuh? Empat. Yang makin penasaran silahkan cus ke channel youtube-nya Rizky Bilar Persahabat ya tentu di channel youtube Rizky Bilar video vlog terbaru ketika main sepak bola Alhamdulillah menjadi juara 3 timnya Papa Bilar dan mendapatkan hadiah uang senilai 10 juta rupiah jangan sampai kelewatan jangan sampai lupa bersahabat untuk selalu menyaksikan selalu mensupport karya-karya terbaik dari Lesnar dan terutama Lesti dan Rizky Bilar untuk berikutnya, banyak sekali yang bertanya vitamin mana persahabat ya Ini bangunin akan menyuguhkan vitamin bahagia untuk kita semua warga konoha dari Papa Bilar ya Masya Allah, Papa Bilar, stilisnya luar biasa Makin hari makin ganteng Bikin emak malaise lah baper Pastinya Masya Allah, mudah-mudahan sehat selalu Dan kita lihat persahabat Papa Bilar ini berkunjung ke tempatnya Roy Ricardo ya Masya Allah tuh lagi mencoba motor KLX Wow luar biasa ya tambah keren Diselawatin aja dulu nih mudah-mudahan Tentunya Papa Bilar bisa mendapatkan motor tersebut Wow tiba-tiba ada di garasi rumahnya Papa Bilar pastinya Masya Allah akan saling terbaik untuk idola kesayangan kita Momen ini pun diunggah kembali, para sahabat, oleh akun Lesti Bilar Tim. Ada kalimat kapsen juga yang dituliskan, Tahan, tahan, Abang L lebih mempesona kok. Katanya tuh, aduh, <laughs> ini sih cute banget, Masya Allah. Hingga komentar pun banyak diberikan oleh para sahabat, yakni dari akun Instagram. Afri lihat, ia mengatakan di kolom komentar Si ganteng baru nongol Kemana aja Katanya itu Masya Allah banget ya Alhamdulillah warga Konoha bahagia ya Dikasih vitamin yang sangat luar biasa Apalagi tentunya penampilan dari seorang Rizky Pilar Memang tentunya membuat kita semua salvo Masya Allah Mudah-mudahan selalu menjadi orang baik Selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang Amin Dan kita lihat juga sahabat ke momen berikutnya Momen ketika Papa Bilar lagi mencoba motor Persahabat ya tuh Makin keren aja ya Masya Allah Hingga komentar pun Tentunya banyak diberikan Kita lihat aja nih persahabat Dari akun DSCN Skor Mengatakan Keren kali Papa Bik memakai motor begitu Wow ada tanggapan bahwa Papa Bilar ini keren banget ya Memakai motor KLX Masya Allah Dan kita lihat juga Komentar lain diberikan dari akun Instagram Munamoon680 mengatakan di kolom komentar KLX Sai, keren ya Tuh, persahabatnya allah banget ya Keren banget pastinya Mudah-mudahan Papa Bilar bisa membeli Bisa mendapatkan motor tersebut Wow, pastinya kita dibuat terkejut nih Mudah-mudahan Selalu berkabar untuk rezeki dari idola kesayangan kita. Sebagai fans harus mendukung, harus mensupport yang terbaik apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan kita. Kita masih menunggu kejutan baik dan kabar bahagia Serta vitamin terbaru berikutnya Pasti kalian semua kangen banget ya sama Bunda Lesti Wow Beberapa hari ini tidak terlihat Masya Allah Doakan yang baik Mudah-mudahan Bunda Lesti pun diberikan kesehatan Pastinya kita semua akan disuguhkan vitamin bahagia